Halo teman-temanku semua berjumpa lagi kita Tuh teman-teman tuh Mainan aku banyak tuh Bagus sekali ya Tuh ada bapak tentara lagi naik Ini lagi naik macan teman-teman Tuh bapak tentaranya naik macan Ini bapak tentaranya lagi naik dinosaurus teman-teman Tuh keren kan teman-teman hei teman-teman yang belum subscribe teman-teman subscribe dulu ya jangan lupa subscribe dulu tuh nih bapak tentaranya lagi naik badak teman-teman tuh tuh tuh naik badak tuh ini bapak tentaranya naik macan tuh tuh wow bagus kan teman-teman tuh di sini juga banyak binatang teman-teman tuh ada singa. Tuh, keren kan singanya tuh. Mantap teman-teman. Nah, terus ini ada dinosaurus tuh. Tuh. Dinosaurus ini teman-teman, keren kan ya? Tuh, terus ini ini ada zebra cross. Tuh, keren kan teman-teman? Kita rapihin dulu teman-teman ya, mainannya ya. Tuh, teman-teman boleh lihat semua tuh. Tuh bagus-bagus ya, tuh tuh mantap teman-teman ya. Nah terus ini motor-motorannya nih ditaruh sini, tuh tuh wah ini mainannya bagus-bagus sekali teman-teman ya, tuh banyak sekali ya. Wah mantap teman-teman. Nih bapak tentaranya kita turunin dulu deh turun bapak tentara tuh wah mantap kita turunin tuh bapak tentaranya biar nggak capek teman-teman tuh ayo berdiri dong nah ini turun lagi teman-teman nah tuh kan jadi keren diturunin ya tuh ayo berdiri dong ayo bapak tentara berdiri nah it tinggal satu lagi teman-teman bapak tentara berdiri dong uh, wah jadi keren semua teman-teman tuh -teman. nanti mainannya ditambahin lagi yang banyak ya teman-teman ya jadi mainannya jangan ini ini aja tapi teman-teman jangan lupa subscribe Nanti mainannya jadi dibanyakin lagi ya? Oke, teman-teman, sampai berjumpa lagi. Dadah!